Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Seka Sekaya, teman-teman. Kali ini saya berada di Gunung Kidul, Yogyakarta, ya, teman-teman. Ini bersama keluarga dari Banyuwangi ya, berkunjung ke saudara yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Atuh Lebaran kemarin ya. Oke ya, teman-teman. Kita lanjut menikmati jalan-jalan di Gunung Kidul dan melihat suasana-suasana Gunung Kidul saat ini ya, teman-teman. Sangat banyak perubahan sekali. Banyak sekali gunung-gunung yang dibelah untuk jalan. Oke ya, teman-teman. Kita lihat saja. Oke, lanjut. Tidak mau Tidak Oke okay ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini ada sebuah gunung yang dibelah untuk jalan ini ya. Sangat istimewa sekali ini sampai di jalan ini ya. Dan jalannya sangat bagus sekali ini, teman-teman. Oke okay ya, teman-teman yang ingin main Gunung Kidul sangat indah sekali ini pemandangannya. Sangat keren sekali, teman-teman. Wah mantap banget. Ini gunung-gunung dan bebatuan-bebatuan di samping-samping jalan sangat indah sekali teman-teman. Sangat keren sekali, super mantap pokoknya. Oke sambil jalan-jalan kita menikmati indahnya Gunung Kidul di Yogyakarta ya teman-teman. Ini perjalanan siang sampai malam ini. Ini sudah mendekati sore, ini sore sudah agak agak dingin dinginnya dikit ini ya teman-teman. Ini bersama saudara-saudara ini sangat riang gembira ini karena di Banyuwangi dekat pantai dan di sini dekat. Gunung, apalagi di atas gunung. Nah, ini jalannya dibelah, Gunung-gunung dibelah untuk jalan ini karena kalau tidak dibelah tidak bisa buat jalan ini. Jadi bisa melewati jurang kalau tidak membelah gunung ini, sangat istimewa sekali. Nah, ini jalannya juga jalan sangat ramai ini di persimpangan-persimpangan juga sangat ramai ini teman-teman. Ya, Oke kita lanjut lagi, kita belok kiri untuk menuju rumah. Nah ini teman-teman sangat ramai sekali ini. Ini jalannya banyak mobil-mobil ini. Suasana ini. Gunung Kidul ramai. Adik, lho, lho. Oke teman-teman. Akhiri saja video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh